Hey guys, balik lagi di Fukuoka Lipon. Kita lagi ada di satu kota yang paling kecil. Paling kecil, paling di, kecil, di, kecil Jepang. di Jepang, heeh. Namanya Takamatsu Kagawa. Kota Kagawa, kota Kagawa. Hmm, Provinsi Kagawa Kota Takamatsu Ini luar biasa tadi Kita naik pesawat Dari Tokyo pas udah mau nyampe itu banyak pegunungan Dan orangnya sedikit guys bener-bener sedikit Beda sama Kalau kita bandingin kayak Nagasaki Nagasaki, Nagasaki. Ya, sedikit sih Nagasaki. <laughs> uh, Hiroshima Hiroshima itu orangnya kan banyak tuh yeah. Dan lihat ini nih Ini kita bakalan sightseeing ya Banyak banget ini wow. okay, Kita lihat yuk sayang Sebentar ada ada yang menarik nih, ini, ini, ini. baru pertama kali lihat aku ada kantor polisi, tapi di atasnya apartemen guys kayaknya sih kotanya friendly banget sih, buat orang asing atau buat... Eh, banyak orang asing gak di sini? iya, yang banyak orang itu, orang yang banyak? orang Vietnam ya? orang Vietnam yang banyak? Nepal juga banyak ya? Nepal juga banyak? iya tapi kotanya friendly gak buat orang asing? friendly sih oh, kalau oh, pertama oh, kali oh. datang kejumpaan, oh. ini... ya mm -hmm. friendly ya, soalnya... Enggak complicated. Gak complicated. apa ya kereta api Enggak kayak di Tokyo gitu, yeah, jalur yeah, yeah. kereta banyak, jadi subway banyak gitu, enggak ya? Enggak, enggak Pantas sih nah, Soalnya tadi tuh kita naik bus ya, dari airport ke sini juga Kayaknya orang-orangnya juga friendly gitu, terus jalanannya juga Punya mobil kayaknya enak-enak aja di sini Ini merah sayang <laughs> Oke sayang, aku mau nanya lagi, satu apa? hal Biaya hidup di sini mahal nggak? murah banget murah banget? iya yeah. apartemen di sini berapa? Tiga ah, 3 MANG 3 MANG? Di, kalau 1DK sampai 5 MANG ya? sampai 5 MANG kalau itu 5 MANG benar-benar besar yang oh. bagus gitu tapi kalau ini Apa? kalau di Tokyo, 5 MANG itu di Tokyo berapa? kira-kira? 5 MANG itu berapa mas? bukan berarti? itu, maksudnya dengan 1DK kalau di Tokyo itu berapa? ah, dua belas. dua belas bang berarti? Yeah. kurang lebih dua kali lipat ya? dua lebih ya di Jepang tuh biasanya pasti ada yang namanya shopping street. Ya kota Takamatsu ini juga ada ini shopping streetnya. Ini hari panjang? Paling panjang? Iya. Di mana? Di Jepang. Di Jepang. Iya. Perundang oh. gitu. Ini, ini, ini. Oh ada Daiso juga di sini ya? Ya aku pernah datang ke sini. Eh, iya orang kamu tinggal di sini kok. <laughs> Guys Apa? ada yang menarik. Orang-orang pakai sepeda di dalam ini. Di dalam shopping street ini coba lihat. Itu tuh banyak parkiran sepeda di belakang situ. Oke okay, lho. Oh boleh. Boleh, boleh. Gak eh. apa gak boleh. Bentar, ini ada mobil mau masuk juga bentar. Iya, yeah, iya. Yeah. Ada mobil guys. Mobilnya lewat ini di shopping street gak apa-apa ini. Gak apa. Cuma orangnya ah. hmm. priore. Tas ya. Oh, oke. Okay. Jadi pejalan kaki diutamain. Ini serius-serius ini banyak banget sepeda di sini. Tuh. Parkiran sepeda. Emang di sini transportasi utamanya apa? Hmm, sepeda dan mobil ya. Sepeda dan mobil. Iya. Oh, ada yang bagus itu. apa ini? Dulu nggak ada ini. Dulu nggak ada ini. Iya. Ya. Sekarang ada. Ada. Celat. Es krim. Es krim. Boleh ya. cuman tiga Beneran? Iya. Mau beli nggak? Coba. Mau coba? Yuk. Ya eh hey, kamu kayak pencuri Kenapa? <laughs> kalau mau lihat lihat aja gini oh aku mau yang ini yang ini yang ini yang ini yang itu gitu. Halo, kamu, gimana? kamu itu setengah setengah gitu <laughs> mau dia tapi enggak gitu oke okay, mau yang mana double terserah double ya, uh -huh. yang mana? Lama, ya? <laughs> Guys, jauh-jauh ke Tokyo cuma makan es krim ternyata ini lebih mahal ya soalnya aku pilih yang itu pistachio uh -huh. jadi apa tambah harganya jadi lebih 130. mahal oke okay, makan iya. kita makannya dulu soalnya lagi udah lagi kita udah nyampe di sini kan ya Buenak. jangan jangan ini cuma ada di sini hmm. nampol bener susunya terasa banget hmm. kayak susu segar Menarik loh, dalamnya ada taman, guys. Gimana? Dalam, ini aku juga ngerasa kayak pengen tinggal di sini. Serius. Oh gitu? Uh, cuman tergantung rumah mahal nggak gitu, biaya hidup mahal nggak di sini. Murah bahagian, semua murah. Semua murah, semua yeah. makanan juga murah. Murah-murah. Kayaknya asik loh, maksudnya semuanya ada di sini, satu tempat. Dan semuanya nggak perlu repot-repot ke mana-mana. Kotanya kecil, tapi uh. semuanya kumpul. Hmm, serba ada, kayak yeah. ini loh, kayak toko serba gitu ya, toko serba ada. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Butik juga ada. Butik juga ada. Ya, ya, juga ada. Nel salun juga ada. Dan cimiu-cimiu juga ada. Hah? Uh, cimiu, cimiu Apa cimiu-cimiu? <laughs> apa, apa? Kamu mau makan itu? Enggak, enggak, enggak. Ini ada di, apa ya? Di, di Tokyo. Iya, iya. Ya kan? Itu kan, ayam gorengnya yeah, yang korea, korea kan? itu, iya. Yeah. Sayang, huh? toko-tokonya benar-benar fashionable banget fashionable. Tapi buat cewek ya. Iya, tapi maksudnya fashionable. Iya, fashionable, oh, Bu. Bahasa Jepangnya apa fashionable? Oshare. Oshare. Sama aja sama, aku, orang Jepang situ. Dan di sini ada Starbucks. Di mana-mana ada ya. <laughs> Asli keren banget ini, guys. Bangunannya itu menarik banget menurut aku ini. Arsitekturnya, bersih, dan bersih. bersih. Oh. tapi Ini ya, anak kecil jarang di sini guys. Benar-benar anak kecil itu pur, sedikit, lebih banyak kakek nenek, kakek nenek gitu. Eh bener gak? <laughs> iya. Ini kan tadi lihat yang kamu tapi lihat sekarang. sini. Tapi sekarang tetangga Tungga kan? Tungga Kakawa, jadi oh. masih banyak orang muda loh. Oh gitu? Ya, lebih pada yang lain. Tapi kalau berarti kalau kita lebih ke desa-desanya <laughs> cuman orang tua iya, doang? Ya orang tua aja Pertanyaan kita, kalau teman-teman mau tinggal di sini, per bulan kira-kira butuh berapa? Di Kagawa yang katanya, apa? Takamatsu ya, yang katanya Shaco, super murah Iya Satu bulan minimal kita bisa tinggal di sini butuh berapa mang? Berapa ya? 8 mang? Berapa? Cukup. Udah cukup, Lebih dari cukup? Iya Kalau di Tokyo, 8 mang sih bisa juga, tergantung ya, tergantung mm -hmm. Apartemennya kalau di apartemen, juga, bener, Kalau apartemen yang bagus, memang kurang. Biaya hidupnya mahal. Mahal di Tokyo. Soalnya minimal tuh 30.000 untuk biaya hidup. Terus apartemen 30.000 kayaknya nggak ada apartemen ya? Iya. Yeah. Kurang lebih 50 sampai 60.000 itu juga agak jauh. Kalau nggak tua. Ya, <laughs> guys, ini masih panjang banget, masih jauh ini shopping streetnya. Shopping Bener-bener panjang banget. Perempatan? Perempatan. Iya, jadi kita oh. cuma datang ke sini kan? Masih ada di sini. Saling silang-silang gitu. Ya. Yeah. Oh. Jadi sampai sini dulu deh video kita. Ini baru hari pertama, baru nyampe di Takamatsu. Besok kita bakalan explore lagi ya. Jadi tunggu video berikutnya. Pasti bakalan tetap menarik. Oke, okay, thanks for watching Always be Smart and see you in next video.